Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 48, 49, 50, 52, dan 53 pada tema 3 kelas 4 Peduli terhadap makhluk hidup Baik langsung saja kita jawab di halaman 48 Jawablah pertanyaan berikut Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Jawabannya, burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan karena bulunya yang sangat indah. Selain itu, burung cendrawasih merupakan Spesies endemik yang hanya terdapat di Pulau Papua Dan memiliki peran penting dalam adat budaya suku-suku di Papua Berikutnya kita akan jawab di halaman 49 Keberadaan burung cendrawasih Kian lama kian terancam Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Jawabannya keberadaan burung cendrawasih semakin terancam karena adanya perburuan liar yang memanfaatkan keindahan bulu burung cendrawasih. Masih di halaman 49, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Jawabannya, yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih adalah 1. Melestarikan habitat burung cendrawasih 2. Menindak pelaku perburuan burung cendrawasih 3. Melakukan penangkaran burung cendrawasih Masih di halaman 49, bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih, deskripsikan. Burung cendrawasih tidak akan punah jika manusia tidak memburu burung cendrawasih. Maka perilaku manusia sangat berkaitan dengan burung cendrawasih. Untuk mempertahankan burung cendrawasi, dibuka suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan yang punah. Manusia harus selalu bekerja sama untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan yang punah. Berikutnya di halaman 49. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Perilaku tersebut adalah perilaku yang buruk Dan tidak boleh dicontoh Sesama makhluk hidup, manusia seharusnya bisa saling melindungi Berikutnya kita akan jawab di halaman 50 Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Jika burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa Indonesia akan berkurang. Mungkin generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih hanya melalui gambarnya saja. Berikutnya, apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga, diperlukan adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Berikutnya kita akan jawab di halaman 52. Bersama temanmu, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1 Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Kita baca bersama-sama Jika kupu-kupu punah Maka kelestarian tanaman juga terganggu Karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman Nomor 2 apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Jawabannya, untuk melindungi kupu-kupu dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestariannya dengan cara tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Berikutnya soal nomor 3 di halaman 52. Di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Atau di daerah yang banyak, terdapat tanaman berbunga. Berikutnya, kita akan menjawab ayo renungkan di halaman 53. Pertanyaan pertama. Sebutkan hal penting yang kamu pelajari Pertanyaan kedua Sikap apa yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Jelaskan Baik, kita akan jawab pertanyaan pertama Poster yang berisikan ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan Kemudian kita akan menjawab pertanyaan titik dua, titik yang kedua ya maksud saya. Sikap yang dapat saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu Memperbanyak pengetahuan tentang satwa Tidak mendukung kegiatan yang merusak lingkungan Menjaga lingkungan sekitar mengunjungi taman nasional menanam tumbuhan lokal dan melindungi hewan langka berikutnya di halaman 53 kerjasama dengan orang tua untuk mengetahui daur hidup tumbuhan kacang tanamlah biji kacang hijau di rumah Bersama orang tuamu, letakkan dalam gelas plastik bening bekas yang telah diberi kapas, lalu letakkan beberapa butir kacang hijau di atasnya. Tingkatkan rasa tanggung jawabmu dengan menyiram dan merawatnya setiap hari. Catatlah pertumbuhan biji kacang hijau tersebut selama enam hari dalam tabel berikut. Nah, jadi di tabel ini kalian diminta untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau. Nah, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.